Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Virgo di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Virgo di bulan Juli tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo di bulan Juli tahun 2020.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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini, saja kita membuka dan membacakannya. Pertama, untuk kesehatan seorang Virgo adalah Seven of Swords, ataupun tujuh pedang. Secara umum, Seven of Swords itu diartikan ingin melangkah ke depan, namun mengingat-ingat masa lalu sehingga majunya akan pelan, dan di sini. Perubahan di dalam kesehatan akan sangat lamban untuk mendapatkan kategori yang sehat fit dan bugar itu dikarenakan seorang Virgo mengingat ingat masa lalunya di bulan Juli tahun 2020. Di sini juga seorang Virgo akan mendapatkan kesehatan yang menurun itu dikarenakan ia selalu gagal move on ataupun susah move on dari masa lalu yang sangat sulit ia lupakan. Jadi di sini kenangan yang indah di masa lalunya sangat susah dilupakan oleh seorang Virgo sehingga kesehatannya akan menurun di bulan Juli Tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa jadi untuk kesehatan seorang Virgo di bulan Juli Tahun 2020 menggambarkan kesehatannya akan menurun itu dikarenakan ia selalu mengingat masa lalunya dan kenangan indah yang sangat susah ia lupakan di masa lalunya dan ia mendapat support ataupun du dukungan dari seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya serta yang dihargai oleh seorang Virgo sendiri. Di sini seseorang tersebut memberikan masukan kepada seorang Virgo agar lebih fokus lagi untuk menata kesehatannya yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu kategori keuangan Virgo dan kartunya adalah Six of pentacle ataupun Enam koin secara umum ini diartikan kondisi berkecukupan dan mampu berbagi kepada orang yang membutuhkan dan mampu berbagi kepada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan materi dari seorang Virgo jadi untuk keuangan seorang Virgo di bulan Juli 2020 keuangannya akan meningkat membaik dan di kondisi berkecukupan dan di satu sisi seorang Virgo akan berbagi kepada orang yang membutuhkan dan berbagi kepada orang yang meminta bantuan kepadanya dalam kategori materi di sini seorang Virgo tidak akan pandang bulu untuk membantu seseorang tersebut dan seorang Virgo akan membantu dengan ikhlas meskipun seorang Virgo akan meraup tabungannya untuk membantu orang tersebut dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Hai of one Secara umum, kenaik of itu diartikan seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi untuk seorang Virgo di bulan Juli tentang keuangan, keuangannya sedikit meningkat ataupun sedikit membaik dan dalam kondisi berkecukupan. Dan di samping itu, ia mampu berbagi kepada orang yang membutuhkan dan orang di sekitarnya. Dan di sini, seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun mendukung dan mensupport atas tindakan Virgo yang ia lakukan di bulan Juli dengan berbagi kepada orang lain. Selanjutnya, kita kartu karir seorang Virgo di bulan Juli, dan kartunya adalah Egg of One, ataupun delapan tongkat Secara umum, Egg of One itu diartikan tidak mengalami perubahan apa-apa Tetap tekuni pekerjaanmu yang sekarang, dan biarkan kamu menikmati prosesnya serta alam akan menjawabnya, dan kamu akan menikmati hasilnya tanpa kamu sadari. Jadi, untuk karir pekerjaan seorang Virgo di bulan Juli tahun, 2020 karirnya tidak akan ada peningkatan dan keturunan. Karirnya akan seperti biasa saja, namun disarankan untuk seorang Virgo agar lebih fokus lagi untuk menjalani pekerjaannya saat ini dan lebih konsentrasi. Itu dikarenakan di sini dua tongkat agak sedikit menjauh dari tongkat yang lainnya. Di sini menjelaskan bahwasanya selama ini Virgo kurang fokus untuk bekerja sehingga di bulan Juli nanti seorang Virgo disarankan agar lebih fokus lagi di bulan Juli dalam suatu hal kerja dan pekerjaan yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang kiranya jadi untuk karir seorang Virgo di bulan Juli karirnya tidak akan mengalami peningkatan dan tidak akan menengalami penurunan namun disarankan seorang Virgo harus fokus di dalam bekerja agar menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 yang didukung penuh oleh seorang pasangan Virgo sendiri dan untuk hubungan asmara seorang Virgo di bulan Juli adalah Two of cup ataupun dua piala. secara umumnya Two of cup itu diartikan bertemu seseorang dan memiliki komitmen Ataupun bisa dikategorikan bertemu dengan pasangan dan memiliki ruang untuk menata kembali kehidupan mereka ke yang lebih baik. Jadi untuk asmara seorang Virgo di bulan Juli tahun 2020, ia sudah bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk menata kembali kesehatan, keuangan, karir hingga hubungan asmara mereka ke masa depannya. Dan bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dengan berjuang bersama. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo dalam hubungan asmara adalah... King of Cup Secara umum, King of Cup itu didapatkan seseorang yang sudah matang pikirannya Ataupun yang sudah dewasa Serta yang dihormati oleh seorang Virgo sendiri Jadi di disini seorang Virgo Sudah mulai merencanakan kembali bersama pasangan Untuk berjuang bersama Dalam menata kehidupan di dalam segi kategori Kesehatan, keuangan, karir dan pekerjaan Serta hubungan asmara Dan itu didukung oleh seseorang yang lebih senior Ataupun yang dihormati seorang Virgo sendiri Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Orang tua dari masing-masing seorang Virgo dan pasangan dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Word secara umum The Word itu diartikan kesempatan kedua jadi jika kartu The Word kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo di bulan Juli tahun 2020 susah melupakan masa lalu dan move on dari masa lalu dan seseorang yang lebih tua dari seorang Virgo memberikan masukan agar lebih fokus lagi kepada kesehatannya dan The Word di sini menggambarkan kesempatan kedua dimiliki seorang Virgo untuk memperbaiki kesehatan di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya jika kartu The Word kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Virgo di sini menggambarkan Keuangan seorang Virgo dalam kondisi stabil dan bisa berbagi kepada semua orang dan keuangannya sedikit membaik. Dan di sini, seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun mendukung tindakan Virgo yang suka berbagi ataupun bersedekah kepada orang yang membutuhkan. The World di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo akan mendapatkan kesempatan kedua untuk meraih keuangan yang lebih sempurna dan yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, jika kartu The word kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan seorang Virgo di sini, menggambarkan bahwa seorang Virgo tidak akan mengalami peningkatan di bulan Juli tahun 2020, namun disarankan ia lebih fokus lagi di dalam bekerja. Dan itu dapat menunjang karir pekerjaan serta keuangan Virgo di bulan Juli tahun 2020 lebih bagus lagi. Dan ia akan mendapatkan dukungan penuh dari pasangannya sendiri. Dan The Word sini menggambarkan seorang Virgo akan mendapatkan kesempatan kedua di dalam kategori karir agar lebih maju dan mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya jika kartu hubungan asmara kita gabungkan dengan kartu The Word menggambarkan, Seorang Virgo bertemu pasangan dan sudah memiliki pasangan dan ingin memiliki komitmen untuk memperjuangkan kehidupan bersama di dalam kategori karir pekerjaan dan kesehatan serta hubungan asmara mereka. Dan ia mendapatkan dukungan penuh dari seorang orang tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua Virgo dan orang tua pasangan. Dan The World sini menggambarkan mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk menata kembali hubungan asmara dan menata kembali kehidupan mereka ke yang lebih bagus lagi di bulan Juli Tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Juli Tahun 2020 itu berada di angka 776, 65 52 dan 20 jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya kehidupan seorang Virgo di bulan Juli Tahun 2020 ia mendapatkan kesempatan kedua untuk menata kembali di dalam segi kesehatan karir dan kehidupan bersama seorang pasangan